Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman sahabat TTC? Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan cara membuat sasak ikan ya untuk umpan kalau tembawat. eh bawal, lelek lele. Kali ini saya akan membuat sasak ikan bawal dan cara dan teknik ini mungkin menurut kalian beda lah ya. Kalau saya ini menggunakan bahan-bahan yang lain. Ada Yakult, ke adem sari, ya. Adem sari, madu rasa jeruk, rasa cukup itu aja bahannya. Untuk langkah pertama, kita hanya, ini mentah ya. Ini mentah. Kita hanya menyiram air panas saja. Itu akan dulu. Kita rendam dulu dengan air panas, kira-kira -kira saja. Untuk membuang kulit dari ikan bawang tersebut Kurang lebih untuk perendamannya 10 menit lah Saya udah coba waktu dari kemarin-kemarin ya Untuk umpan ini targetnya itu ikan-ikan indik ya Nanti kita akan coba lihat videonya selanjutnya Kita tunggu setelah 10 menit nanti kita potong-potong ini udah 10 menit kurang lebih. Oh ya, untuk proses perendamannya sendiri dia menggunakan air panas ya. Jangan lupa menggunakan air panas. Masuk dari perendaman ini hanya untuk mempermudah kita membuang kulitnya ya. Kalau nggak dibuang kulitnya, kita terlalu keras untuk proses pembuangan sedikit Kita hanya mengambil dari inti dagingnya aja. untuk resep pemotongannya apa namanya nah, kalau seperti ini kan untuk membuang kulitnya sendiri lebih mudah gitu ketimbang kalau nggak di rendam di samping itu juga untuk lebih tekstur dari daging e, ikan ini sendiri jadi lebih empuk gitu kalau mentah-mentahan kan agak seperti alot <tuh> <tuh> apa namanya itu kalau alot ya. biasa kalian nggak tahu daerah masing-masingnya kita buat secukupnya aja untuk satu session target induk ya soalnya kemarin kita sempat nyeri juga induk satu dua untuk lebih bagus lagi kalau kalian mau coba lebih baik tambahkan essence daging aja sekitar 5 sampai tujuh tetes nggak usah banyak banyak itu pun mengukur dari banyak sedikitnya umpan terus mengambilan dagingnya seperti ini. Semakin hari ini saya nggak mancing ya ini yang mancing teman saya pemotas pemotonya ya kurang lebih seperti itu. Satu seukuran kail. Kalau saya menggunakan kail nomor 7 ini pasnya segini kurang lebih segini. walaupun gak pakai esen dia juga makan cuma ya gitu, nggak terlalu busuk, cuma ya pacet pasti mudah kita nanti akan memancing di Gala Kamalana karena malam ini malam kamis ini uh, spesial ya tiket puluh 50.000 kalau disini itu udah cukup lumayan kurang lebih seperti itu ya untuk pemotongannya sendiri. Nah, setelah setelah kita ambil semua dari daging ikan ini. Ini sisa kemarin ya. Sisa kemarin kita, eh, buat simpan Tapi Kita pilih-pilih dulu yang masih ada dagingnya. Oke, cukup ya untuk pemotongannya. Untuk langkah selanjutnya kita akan racik bumbu-bumbunya. Ini dia bumbunya. Ini pakai. Hadalah. madu rasanya kita menggunakan yang rasa jeruk nipis ya kita gunakan satu saset besar jeruk nipis oke untuk untuk lanjutnya kita tuangkan yakul dulu atau pencari terserah untuk biar semua bahannya untuk yakul kita nggak menggunakan semua ya kurang lebih setengah lebih lah setengah botol lebih kita sisa lebih. Ya, cukup atau kurang gimana, mas Ben Karena untuk sisa dari aku tersebut untuk jamu yang membuat, nah, Ini kita gunakan hai, sari Satu hai, hai, sari ini kan sebelum apa dua jam sebelum kurang lebih dua tiga jam sebelum main nah, alasnya kita masukkan dagingnya kita gunakan kurang lebih dua jam sebelum mancing ya kita buat proses gimana hasil dari mancingnya kita lihat dan lanjut ke kolom oke mantap yang oh iya iya iya mengejar ke <tik> Udul pen, udul. Pus santai banget. Trindy liwat ya di kerucut. Foya foya. Wow, pas banget tuh yakin. Kita cek ya, kita cek Angel, Angel Kita cek Angel, 18 24 gede kan gede kan dan teman-teman muni korban kalian cara manggil yang ke-15 ikan ke-15 mantap karyawan ini hehehe hehehe hehehe hehehe Cilik. cilik cilik kan gede apa apa indok menarik. Ini masuk. Apa panitia, Mas Darinya narik berapa? 20 ekor, 20 ekor. Mantap. Wow. Mas Denny sendiri udah 20 ekor ya. Untuk cekinya itu on set apa namanya? prestasi masuk 22 ekor. Ya, strike lagi mas Binit. Ikan ke 21 masih mengejar. untuk mengejar prestasi. Untuk ke 21. Untuk waktu tinggal satu putaran. Hitungan mundur. Promo hujan enggak pakai speaker. Panitia teriak, teriak. Tiga Dua Satu Waktu habis Terima kasih Waktu masih selesai Waktu masih, masih Ya Weh hey. Iya loro loro. Masuk 22. Iya. Iya. waktu mancing kita habis. Lumayan kan tarik 22. 22. 22, 22 seperti itu. Terima kasih. Proses kita mancing. Oke, kita bisa, kita bisa.